Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udu billahi min syururi anfusina wa sayyiyati a'malina Mayahdihillahu falamudillalah Wa mayyudzil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu takullaha haq wa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس wa وخلق منها زوجها وبث منهما رجيالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم Ya يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يَتِّعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن <coughs> wal aulad rahimani wa alhamdulillah yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya di atas nikmat yang agung nikmat Islam dan iman nikmat di atas hidayah dan taufiknya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala banyak memudahkan kita di dalam menjalankan ketaatan kepadanya, bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam mengejar kebaikan kebaikannya, dan tidak lupa pula salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam <coughs> nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa al-huda yang turun kepadanya al-Qur'an wa dinil haq dan membawa agama yang haq yaitu agama Islam agama yang diridhai dan agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah Di siang hari ini insyaallah kita akan mempelajari salah satu ilmu dari ilmu-ilmu yang penting di dalam agama kita ilmu yang mengantarkan kepada ibadah dan amalan yang agung yang di mana Amalan tersebut adalah suatu ibadah yang seorang hamba tidak akan mendapatkan kerugian. Seorang hamba yang mempelajarinya akan senantiasa berada di atas keberuntungan dan berada di atas sebaik-baik keadaan umat yaitu berkaitan dengan mempelajari Al-Qur'an. Tentunya kita memahami bersama bahwasannya Al-Qur'an adalah kalamullah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai pedoman sebagai landasan di dalam seorang hamba itu mengambil petunjuk mengambil dasar untuk ia beramal dan beribadah yang Nabi alaihi salatu wassalam telah menjamin siapa yang berada di atas Al-Quran ini maka mereka tidak akan tersesat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fikum Aku telah meninggalkan untuk kalian, wahai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dua perkara. In kalian tidak akan tersesat selama lamanya jika kalian masih berpegang teguh di atas dua perkara tersebut dan beliau mengatakan kitabullah yaitu kitabnya Allah Al-Quran kalian berpegang teguh di atas Al-Quran tidak akan tersesat dan berpegang teguh di atas sunahku yaitu sunah Nabi alaihi salatu wasalam maka jalan yang menuju kepada Al-Quran baik itu di dalam kita mempelajari untuk bisa membaca Al-Quran, atau mempelajari agar kita bisa memaknai dari isi kandungan Al-Quran, maka itu termasuk dari keutamaan seorang hamba akan senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Nabi Alaihi AS bersabda, di dalam riwayat Bukhari dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'alan hu hadith yang sering kita dengarkan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda man ta'allama al wa allamah sebaik-baik diantara kalian adalah siapa yang mempelajari al-qur'an dan mengajarkannya Nabi menyebutkan di sini khairukum Menunjukkan ini adalah keadaan yang terbaik bagi seorang hamba, dan khairukum di sini. Perkaranya adalah terus menerus, ia di atas kebaikan, tidak terputus kebaikan untuknya. Mantanlah, al-Quran, al siapa saja, baik dari laki-laki maupun perempuan, yang dia. Mempelajari Al-Quran Nabi alaihi salatu wasalam Tidak menyebutkan hasil dari mempelajari Al-Quran Nabi tidak menyebutkan Sebaik-baik diantara kalian yang pandai baca Al-Qurannya Sebaik-baik diantara kalian yang bisa mengartikan Al-Quran Yang menafsirkan Al-Quran tapi Nabi alaihi salatu wasalam di sini menyebutkan taallamal Al Qur'an. Siapa yang masih mempelajari Al-Qur'an, maka ia berada di atas kebaikan. Berhasil atau tidak berhasilnya ia di dalam membacanya. Tapi ia bersemangat di dalam mempelajarinya, maka masuk di dalam hadis ini Dan begitu pula terputus kebaikan seseorang, walaupun ia telah pandai membaca Al-Quran, namun apa mencukupkan untuk tidak mempelajari Al-Quran lagi. Dan ini bersesuaian dengan apa yang disebutkan oleh Nabi dari hadis yang umum tentang keutamaan orang yang mempelajari ilmu agama. Dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu muttafaqun alaih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka fihi ilman lahu bihi ilal jannah." Kalau kita perhatikan hadis ini, maka tentunya kita terus akan terdorong di dalam mempelajari ilmu. Bukan terdorong ingin menjadi ulama, ingin menjadi ustadz, tapi ingin terus menjadi penuntut ilmu. Kalau kita paham hadis ini, apa kata Nabi Alaihissalam, man salah Barang siapa di sini menunjukkan bahwasannya berlaku untuk siapapun, siapapun orangnya, laki-laki perempuan. Masuk di dalam hadis ini. Man salah Siapa saja yang menempuh suatu jalan. Yaltami sufihi ilman. Untuk mempelajari ilmu agama. Lihat. Nabi menyebutkan siapa yang berupaya, berusaha menempuh jalan. Untuk menuntut ilmu agama. Berarti di sini keadaan dia sudah jadi ulama, sudah jadi ustadz sudah jadi da'i, atau bagaimana? Hah? Menuntut ilmu agama. Berarti dia berada di dalam apa? Di dalam proses mendatangi ilmu, mengejar ilmu, mencatat ilmu, dan lain sebagainya dari upaya-upaya ia mempelajari ilmu ilmu agama Apa kata Nabi alaihi salatu Salam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah maka akan dimudahkan jalannya dia untuk masuk ke dalam ke dalam surga Jadi keadaan seorang hamba dimudahkan dia di dalam menempuh surga Allah Subhanahu wa taala dengan dia konsisten terus menerus di dalam mempelajari ilmu agama bukan dari hasil menuntut ilmunya karena bisa saja terputus seorang di dalam apa Mendapatkan keutamaan, dimudahkan jalannya masuk ke dalam surga ketika telah mendapatkan ilmu, tapi mencukupkan dirinya dan tidak mempelajari ilmu lagi. Karena hadis ini menyebutkan bagaimana seorang hamba itu berproses di dalam mempelajari ilmu. Jadi mudahnya seseorang jalannya menuju surga bukan nanti ketika menjadi ustad. Bukan jaminan. Bukan ketika menjadi ulama, menjadi dai. Tapi jaminan mudahnya jalan menuju surga ketika seorang hamba masih berada di dalam perkara menuntut ilmu. Dan termasuk ilmu yang kita pelajari insya Allah pada hari ini adalah ilmu yang dipelajari dari awal sampai akhir kehidupan kita. Dari awal sampai akhir kehidupan kita. Kenapa? Karena Al-Quran ini diturunkan sampai kapan? Keutuhan Al-Quran ini sampai kapan? Sampai tegak hari kiamat. Maka Prosesnya kita mempelajari Al-Quran ini Sampai Sampai hari kiamat Sampai akhir kehidupan Kalau umur kita cukup Sampai hari kiamat ya. Dan kesimpulannya Kita mempelajari ilmu agama Mempelajari Al-Quran ini sampai kita meninggal kapan seorang itu merasa cukup dari mempelajari Al-Quran maka dia telah mencukupkan dari keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah persiapkan untuk dia dari menjadi umat yang terbaik dan jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan mudah Dan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai perkara yang mulia, perkara yang teragungnya sampai dari bacaannya saja sudah mendatangkan perkara yang besar. Jadi Al-Qur'an turun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat pertama dan kedua Alif Lam Mim zalikal kita la roib hudal lil muttaqin Alif Lam Mim itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya huda petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Ini tujuan Al-Quran diturunkan Sebagai petunjuk Diambil pedoman isi kandungannya Tapi keutamaannya bukan hanya Sebatas menjadi petunjuk Bacaan Al-Quran Bacaannya Ini juga mendatangkan keutamaan yang besar Makanya tidak heran keutamaan yang mempelajarinya tadi. Bacaan dari Al-Quran tersebut itu sudah mendatangkan keutamaan pula. Mendatangkan pahala yang besar. Sampai-sampai di masa sekarang ini. Sampai-sampai di masa sekarang ini. Karena kurangnya ilmu dan kurangnya pengamalan. Sehingga dipahaminya, Al-Qur'an itu nanti mendapatkan pahala, bisa mendapatkan pahala dari Al-Qur'an ketika membaca saja, lupa mempelajari isi kandungannya, lupa mengamalkannya. Iya kan? Di masa sekarang, Al-Qur'an hanya sebagai di, sebagai ya, bacaan saja yang dijadikan takorrup, yang dijadikan amalan, lupa mempelajari isi kandungannya, dan lupa mengamalkannya. Bahkan yang lebih parah lagi, penggunaan Al-Quran di masa sekarang, itu cuma nanti ketika ada yang kesurupan. Dipakai ruqyah. Ketika di mobil, ada yang Memutar bacaan Al-Quran. Eh, siapa yang lagi kesurupan? Kenapa Al-Quran yang diputar? Coba lihat. Padahal Al-Quran seluruhnya adalah, adalah perkara ibadah. Perkara amalan yang mendatangkan pahala dan keutamaan. Sampai-sampai pentingnya bacaan Al-Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Nabi kita. Jadi selain diambil petunjuknya, Al-Quran itu mempunyai adab di dalam membacanya. Nabi alaihi salatu wasalam diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyampaikan Al-Quran terhadap umat, maka apa? Warottilil, tilil Qur'ana tartila bacakanlah wahai Muhammad ini perintah terhadap Nabi kita bacakanlah wahai Muhammad Al-Quran ini dengan bacaan tartila bacaan yang tartil tartil itu artinya bacaan yang benar bacaan yang dipahami bacaan yang jelas itu arti tartil jadi kalau ada orang baca Al-Quran tidak jelas apa yang dia baca, berarti belum tartil namanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, tidak jelas namanya. Itu tidak tartil. Karena bacaan tartil adalah bacaan yang apa? Bacaan yang benar. Bacaan yang dipahami. Yang mudah untuk ditadaburi. Itu tartil. Dan Nabi kita diperintah untuk Membacakan Al-Quran Menyampaikan wahyu Al-Quran terhadap umat Dengan bacaan tartil Sehingga para ulama Mengambil hukum Bahwasannya membaca Al-Quran Itu harus tartil Bahasa yang kita kenal sekarang Harus dengan Tajwid Ibnul Jazari di dalam muqaddimahnya, menyebutkan, "Wal ahdu bitta mengambil bacaan Al-Quran dengan tajwid itu hatmulazim, perkara yang harus, perkara yang wajib." Malam Yu jawwidi siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an, tidak mentartilkan Al-Qur'an. Maka dia asim, dia berdosa. Kenapa Ibnu Jazari menghukumi hal tersebut? Karena apa? Karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Qur'an untuk kita membaca Al Qur'an dengan tartil itu dihukumi wah, dihukumi kewajiban. Karena asal dari perintah itu wah wajib sampai ada yang memalingkannya. Dan kewajiban untuk mentartilkan, mentajudkan Al-Quran tidak ada yang memalingkannya. Dari hukum ke kewajibannya. Jadi selain kita mempelajari isi kandungannya, dan itu yang terpenting di dalam kehidupan kita, karena amalan kita diukur sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus memperhatikan pula bagaimana bacaan kita terhadap terhadap Alquran. Al-Quran. Karena Nabi alaihi salatu wasalam telah menyebutkan Man qoro'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. Satu huruf ya, bukan satu ayat. Satu huruf dari Al-Quran, maka akan diberikan pahala satu kebaikan. Wal bi bi'ashri amthaliha. Dan satu kebaikan akan dilipatkan menjadi sepuluh kebaikan. Dilipatkan menjadi sepuluh. Dan Nabi menyebutkan langsung contoh. Wala akulu alif lamim harfun. Tidaklah aku membaca alif lamim. Itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun. Alifnya itu satu huruf. Lamun harfum. harfun. Lam itu satu huruf. Mim itu satu huruf. Berarti semuanya berapa huruf? Ada tiga huruf. Kalau hitung sepuluh kebaikan untuk satu hurufnya berarti kalau tiga tiga puluh kebaikan untuk bacaan alif lam mim. Tapi apakah hanya sekedar terbaca saja? Kita bisa mendapatkan ini sebagaimana orang salat dia salat kemudian langsung dapat pahala 27 derajat sementara ada sahabat yang diperintah oleh Nabi alaihi salatu mengulang salatnya pernah dengar hadisnya ada seorang sahabat Masuk ke dalam masjid. Nabi berada dia dalam masjid. Sahabat tersebut sholat, selesai sholat, mendatangi Nabi. Nabi katakan apa? Solli fa inna kalam tussoli. Sholat lagi kamu. Sesungguhnya kamu belum sholat. Padahal Nabi tadi lihat dia sholat. Tapi Nabi katakan kamu belum sholat. Menunjukkan sholat yang pertama tadi apa? Tidak diang, tidak dianggap, tidak syah. Salat lagi. Setelah salat, kemudian datang lagi kepada Nabi. Soli, kata Nabi. Salat lagi kamu. Fa'inna kalam to solli. Kamu belum salat. Sampai diulangi tiga kali. Datang sahabat itu, Nabi katakan soli, Salat kamu. Maka sahabat tersebut saya sudah tidak bisa datangkan dari apa dari salat kecuali hanya ini saja. Kemudian Nabi mengajarkan apa? Salat yang be benar. Salat yang benar supaya apa? Seseorang itu mendapatkan manfaat dari salatnya, sama seperti tadi. Bagaimana bacaan Al-Qur'an itu bisa bermanfaat? Mendapatkan dari keutamaan-keutamaan membaca Al-Qur'an ketika apa? Dia memperhatikan Bagaimana bacaannya? Pernah terjadi di masa Ibnu Masud radhiyallahu taalaanhu ketika beliau mendengar ada orang yang membaca inna masodakoh iwal masakin Ibnu Masud langsung menegur, tidak begitu saya dengar dari Nabi. Kalau secara makna yang dibaca Inna masodakoh iwal masakin itu secara makna tidak ada yang berubah, tidak merubah arti, tapi menuntut mengatakan tidak begitu saya dengar dari nabi. Lalu orang tersebut mengatakan bagaimana bacaan nabi? Inna masodakoh tulil fukoroh iwal masakin dengan memanjangkan al-fukoroh empat lima harokat. Jadi bacaan nabi itu ada bacaannya panjang-panjang. Ada yang mau dipanjangkan, ndak disapu rata. Padahal kalaupun dibaca pendek dua harokat ndak merubah arti. Tapi apa? Seseorang ketika menginginkan manfaat dari bacaannya maka hendaknya ia mengikuti bagaimana Nabi itu membaca. Karena bacaan Al-Quran itu ibadah. Adalah amalan yang agung. Dan dia akan mendapatkan manfaat dari bacaannya ketika, bah? ketika ia memperhatikan bagaimana bah? bacaannya. Bahkan para ulama memberikan bab tentang kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Bab lahan namanya. adalah lahnul jali. Ada kesalahan besar. Dan lahnul khofi. Kesalahan kecil. Dan efek akibat dari kesalahan tersebut. Mereka sampai menganggap berdosa. Ketika membaca Al-Quran. Dengan ia terjatuh ke dalam kesalahan besar kesalahan jali kenapa? karena bisa merubah Al-Quran merubah makna Al-Quran Alhamdu misalnya dia baca Alhamdu jadi Al-Rahmanir-Rahim rahmanir rahim ini merubah arti, tidak sesuai. Walaupun kalau kita baca terjemahan artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi ketika kita baca Al-Rahmanir Rahim. Sesungguhnya Allah yang maha, me, mendengar dan maha pedih. Atau sebaliknya, azabun alim. Siksaan yang maha mengetahui. Tidak nyambung nanti artinya. Dan itu perlunya seorang apa? Mempelajari ilmu tajwid supaya apa? Dia terhindar dari kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an dan ia mendapatkan manfaat dari dari bacaannya berupa pahala dan dan keutamaan-keutamaannya. Dan kesimpulan dari penjelasan tadi bahwasannya yang dituntut untuk Membaca Al-Quran dengan tartil, atau untuk membaca dengan tartil, membaca sesuai dengan kaidah itu ketika berkaitannya dengan bacaan Al-Quran. Ini perlu dipahami, ya, berkaitannya dengan bacaan Al-Quran. Di luar bacaan Al-Quran, maka tidak termasuk di dalam perkara kita ini. Jadi, tajwid di sini. Pembahasan tajwid di sini itu berkaitannya dengan bacaan Al-Quran. Jadi nanti kalau ada yang bertanya bagaimana baca hadis, bagaimana baca zikir, bagaimana dan lain sebagainya, di luar dari Al-Quran maka tidak masuk di dalam pembahasan tajwid. Pembahasan tajwid khusus berkaitannya dengan Al-Quran. Al berkaitannya dengan Al-Quran. Taib, ini dari pendahuluan sebelum kita memasuki pembahasan dari e, daurah atau pelajaran kita di sisi hari ini. Taib, ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di hadapan kita sudah ada ya panduan atau modul. Pembahasan kita dari pembahasan tajwid ini kita akan membahas makarijul huruf, wasifat tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya, yang dimana Pembahasan ini adalah pembahasan inti di dalam seseorang itu mudah untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Jadi pembahasan makharijul huruf wasifatuh ini adalah pembahasan yang memudahkan Seseorang untuk memperbaiki bacaan al qurannya Kenapa saya sebut begitu? Hah? Kenapa tidak saya sebut? Bahwasanya pembahasan makhrujul huruf dan sifat huruf adalah pembahasan yang bisa seseorang membaca Al-Quran. Kenapa saya sebutkan akan memudahkan? Bukan menjadi bisa membaca Al-Quran, karena seseorang itu di dalam mendapatkan keutamaan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan. Lima bagi siapa yang dikehendaki. Dari awal sudah kita jelaskan bahwasanya bacaan Al-Quran itu termasuk dari ibadah keutamaan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki siapa yang diberikan bacaan Al-Quran. Kadang, atau mungkin sering. Kita dapati orang yang sudah banyak mempelajari ilmu tajwid, hafal bahkan pembahasan makharijul huruf dan sifat-sifatnya, bahkan hukum-hukumnya, tapi masih kesulitan di dalam apa? Di dalam membaca Al-Qur'an. Iya atau tidak? Menunjukkan keutamaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak atasnya. Jadi pelajaran kita di siang hari ini adalah perkara yang mengantarkan kepada kemudahan kita di dalam membaca Al-Qur'an bukan menjadi bisa. Karena bisa tidaknya kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Jadi kita di sini hadir mempelajari dari kaidah-kaidah maka harus meminta kepada Allah Ta'ala untuk diberikan apa kemampuan bisa menerapkannya, bisa membacanya dengan dengan benar. Dan itu keutamaan tersendiri yang Allah ta'ala berikan kepada hambanya. Tapi kalau tidak bisa, jangan berputus asa, tetap kepada apa kepada hadits yang menyebutkan. Orang yang mempelajari Al-Quran di atas kebaikan tidak mungkin rugi. Bisa atau tidak bisa. Karena Nabi alaihi salatu wassalam sendiri telah menyebutkan. Walladhi yakra'un Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran. Wa tahu fihi. Dalam keadaan terbata-bata. Kalau terbata-bata lancar atau tidak? Wahuwa alaihi syak. <tuk> Dan dia merasa berat untuk mengucapkannya. Ini sering kita dapat ya. Kaku lidahnya. Mau bilang za jadinya sa terus. Isa <tuk> sulsilatil Padahal sudah tahu ini bacanya bukan sa. Tapi pas baca, berat dia mau ucapkan za. Apa kata Nabi? Lahu ajron. Dia mendapatkan dua ajron, Dua pahala. Ini tidak diremehkan dua pahala ya. Satu pahala itu bisa sebanding atau lebih baik dari dunia dan beserta isinya. Dan ini jaminan dari Nabi alaihi salatu Wasalam. Siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata atau dia berat mengucapkannya. Masih dapat keutamaan pahala yang besar. Tapi dengan konsekuensi dia tetap berusaha untuk apa? mempelajarinya. Bukan menyerah. Ah memang tidak bisa. Biar mi terbata-bata masih ada dua pahala. Tidak usah kami belajar lagi. Tidak begitu. Dia tetap berusaha belajar dan dia mendapatkan pahala dari dari belajarnya dia sebagai umat yang terbaik. Dan bacaannya yang masih terbatas, dia mendapatkan pahala. Karena memang bacaan Al-Quran itu Allah SWT yang memberikannya. Sehingga apabila kita diberikan kemampuan, kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Banyak bersyukur akan hal tersebut Banyak bersyukur akan Hal tersebut itu datangnya dari Allah Bukan semata-mata Karena kemampuan kita Karena kehebatan kita Karena ya kecerdasan kita Difaham ya? Taib. Makanya tadi saya memulai dengan apa? Dengan mempelajari ini Mengantarkan kita Kepada kemudahan di dalam membaca Al-Quran karena Allah yang memberi, maka mintalah kemudahannya, bisanya, karena Allah subhanahu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mulai pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian Tajwid. Ini pembahasan pertama. Kita akan membahas definisi Tajwid terlebih dahulu. Supaya kita tahu ya apa itu Tajwid secara bahasa tajwid adalah at-tahsinu at-tahsinu artinya perbaikan ada tiga makna dari tajwid yang sering diungkapkan salah satunya ini at-tahsin kemudian at-takmil dan it-on perbaikan penyempurnaan dan pelancaran ini tajwid yang kata sering kita dengar kata jayid, ya artinya bagus sempurna lancar sudah, ya kan sering kita dengar jayid, ya apalagi kalau jayid jiddan ya bagus sekali lancar sekali sempurna sekali ya. Baik, ini tajwid secara bahasa. Jadi bisa digunakan untuk apa? Untuk umum kalau secara bahasa. Ketika berbicara dengan bacaan Al-Qur'an, tajwid adalah secara istilah ikhrajukulli harfin min makhrajihi ma'a haqqahu wa mustahaqqahu. Tajwid secara istilah adalah keluarnya semua huruf hijaiyah dari tempat keluarnya. Dari makrotnya, Dengan memberikan haknya, yaitu sifatnya, dan keharusannya, yaitu hukumnya. Haknya huruf adalah sifat yang tetap tidak berubah. Seperti sifat jahar, sifat hamas, syiddah, rokhawah, isti'la, istifal, dan lain-lain. Nanti akan kita bahas di pembahasan sifat. Ini tidak berubah, tetap ada pada huruf. Keharusan huruf adalah sifat atau hukum yang berubah pada hurufnya. Seperti idhar, idhom, Ikhfa dan lain-lain, karena tidak mungkin kita dapati satu huruf itu masuk padanya itu gom ilhar ikhfa tidak mungkin, dia ganti-ganti. Ketika bertemu ini nanti dia idgom, ketika ketemu ini dia ilhar dibaca jelas. Ketika bertemu dengan huruf ini maka dibaca ikhfa dibaca samar-samar berdengung, Iya kan? Makanya sering kita dengar. Orang yang baca Al-Quran itu tidak begitu terus bacaannya. Dia berubah-rubah. Karena apa? Karena ada sifat atau hukum yang, yang masuk pada huruf tersebut. Yaitu keharusannya. Seperti contohnya misalnya. Amanu wa amilu hum Dari awal, in ini ada dengungan. Semua huruf nanti tidak begitu. Tergantung bagaimana keadaan dia. Ini namanya keharusan yang berubah. Hukum yang berubah. Yang masuk pada hukum. Ada yang bacanya panjang tadi. ndak Semuanya dibacanya panjang. Jadi ndak dari awal dibacanya. Tidak. Ada ketentuannya. Dia berubah-ubah. Ini namanya ke keharusan. Dipahami? Taib. Ini nanti ada. Ada pembahasan tersendiri. Kita tidak bahas ya di pertemuan kita ya di di daurah ini. Tayeb, dan kesimpulan pembahasan tajwid itu ada tiga. Jadi, ketika kita melihat definisi, melihat pengertian tajwid, keluarnya semua huruf hijaiyah dari tempat keluarnya dengan memberikan haknya dan keharusannya. Maka, kesimpulan dari pembahasan tajwid ini ada tiga. Yang pertama, membahas tempat-tempat keluarnya huruf. Ini dari kata yang mana? Dari pengertian, kata yang pertama, kita mempelajari tajwid itu mempelajari tempat keluarnya huruf A, di mana keluarnya. Ba, di mana keluarnya? Ta, di mana keluarnya? Sa, di mana keluarnya? Ini namanya apa? Mempelajari tempat ke keluarnya huruf. Di masa dahulu yang seperti ini belum dipelajari. Awal kali turunnya Al-Quran, kenapa? Karena Al-Quran di masa awal itu diambil langsung dengan apa? Dengan lisan, bacaan. Nabi membaca, sahabat mengikuti. Kemudian sahabat menurunkan kepada muridnya tabiin dengan seperti itu juga. Cuman, ketika telah banyak logat asing di luar bahasa Arab yang masuk, karena tersebarnya Islam, maka apa? Dikhawatirkan logat-logat tadi akan apa merusak dari dari apa? bahasa Al-Qur'an, dari bacaan Al-Qur'an sehingga di, diterapkan kaidah ini. Ada pembahasan tempat keluarnya huruf. <tuh> iya kan? Kita sendiri di tempat kita ini ya terasa ada huruf-huruf yang sudah melenceng dari apa? dari pengucapannya. Iya kan? Ada beberapa huruf itu beda hurufnya, tulisannya berbeda Tapi kalau dibaca sama Ya kan jadi huruf sa, sa, sa, sa Ya begitu Jadi huruf zo, zo, zo Begitu Padahal hurufnya berbeda nah, Ini apa? Logat yang sudah apa? Yang sudah merubah dari bacaan Al-Quran Sehingga perlunya kita kembali kepada kaidah Di mana huruf itu keluarnya untuk memudahkan kita. Oh di sini tempat keluarnya. Jadi lidah jangan sampai melenceng. Kapan bergeser lidahnya di tempat lain. Mau mengucapkan huruf itu. Maka langsung beda suaranya. Ya langsung beda suaranya. Taib. Ini pembahasan pertama. Yang kedua. Yang Yaitu apa? Memberikan sifat-sifat huruf tersebut. Dan ini sifat yang lazim. Harus ada pada huruf. Tidak boleh berubah. Ketika kita baca A. A. Harus ada di situ. Sifat jahar. Tidak boleh keluar nafas. A. I. Tidak boleh. A. A. Eh, ini keluar nafas namanya. Harus dibaca syiddah. Ditahan suara. Menekan. A. A. Tidak dialirkan. A. A. A. Ini namanya menahan. A. Langsung hilang suaranya. A. Yuk. Minun. Yuk. Tidak dibaca. Yuk. Tidak nah, dibaca begitu. Ini sifat apa? Sifat lazim yang harus ada pada, pada huruf. Ini juga disusun atau ditetapkan oleh para ulama ketika sudah banyak apa? bahasa asing yang mencampuri bahasa Al-Qur'an atau bacaan Al-Qur'an. Kemudian pembahasan yang ketiga, wa mustahaqqahu memberikan keharusannya yaitu hukum hukum hukum-hukum huruf. Bahwasanya huruf ada yang dibaca dengung, ada yang baca Dengung. Ada yang dibaca panjang. Dua, empat, enam harokat. Ada yang dibacanya idgom. Dimasukkan ke huruf setelahnya. Huruf pertama hilang. Ini pembahasannya tentang apa? Tentang hukum hukum huruf. Dan kita di dalam pertemuan ini akan membahas dari yang pertama dan kedua tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya Kenapa karena huruf itu tidak boleh lepas dari apa dari sifat lazimnya makanya harus dibahas bersamaan kalau kita membahas terpisah-pisah nanti sulit menerapkannya sulit untuk kita praktekkan kalau hanya cuma tahu Hamzah tenggorokan bagian bawah a Mudah Iya kan? Tapi tidak sesuai dengan sifatnya Karena kita kalau mengucapkan huruf Harus ikut sifatnya Harus ikut sifatnya Taib Difahami ini? Ini pembahasan pertama dari pengertian Pengertian Tajwid Taib Sebelum kita masuk di pembahasan kedua Ini masuk sudah di pembahasan inti kita kita ndak berlama-lama sebenarnya ya karena waktunya ya ini cuman satu hari rata-rata pembahasan ini dibahas dua hari dengan eh, apa sesi yang sama tiga sesi ya karena di hari ini juga ternyata ada yang buka ya dohroh tajwid juga dua hari ya makanya waktu saya lihat iya pamplenya posternya bahasnya dua hari saya cuman satu hari ya agak ragu-ragu tapi mudah-mudahan selesai. Taib. Sebelum kita masuk, kita perlu tahu dulu bahwasannya Al-Qur'an ini agama. Dan agama itu telah Allah Subhanahu wa taala jadikan mudah bagi siapapun yang yang berusaha untuk tegak di atasnya. Nabi alaihi salatu Wasallam bersabda, inna dina Sesungguhnya agama ini adalah kemudahan. Dan salah satu dari bentuk kemudahannya agama ini adalah kita tinggal mengikuti. Itu mudahnya. Kita tidak diperintah untuk cari-cari sendiri. Iya kan? Kalau orang mau bepergian Apalagi di hutan misalnya. Lebih enak dia cari jalan yang sudah ada. Atau dia mau bikin jalan lagi. Hah? Lebih enak dia ngikuti yang sudah ada jalannya. Seperti kesini dari luar misalnya. Sudah ada jalannya. Iya, Ada dua jalan malahan. Lewat sana dengan di sana. Ini dua jalan, jalan yang di sana di beton, yang di sana tidak. Kalau mau dipikir mana yang lebih mudah kita lalui? Yang sudah dibeton, beton iya atau tidak? Ini sudah ada dua jalan padahal. Cuman kita masih bisa memikirkan itu yang lebih mudah karena di beton yang situ tidak, masih batu-batu. Apalagi kalau kita mau cari jalan baru lewat tengah ini Dan kemudahan agama itu kita tinggal mengikuti. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai agama. Sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pembimbingnya. Yaitu siapa? Nabi kita Muhammad Wasallam. Beliau yang membimbing kita. Di dalam agama ini, di dalam menjelaskan ibadah itu seperti ini: diikuti, diamalkan sesuai dengan petunjuk Nabi. Mudah atau tidak, eh, dibandingkan kita harus cari sendiri. Dan akibat ketika orang itu mencari cara sendiri, tidak mengikuti, maka pasti akan apa, akan berselisih. Coba kalau sholat itu disuruh kita cari sendiri tata caranya, apa ndak ribut kita dalam satu masjid? Iya kan? Oh saya maunya sholat begini, yang sebelah maunya sholat begini. Tapi kemudahan agama Nabi katakan solu kama roayi tumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat kata Nabi, sehingga mudah, teratur mempersatukan hati itu sangat sulit. Iya apa tidak? Hah? Kalau tidak di atas agama. Mempersatukan hati itu sulit. Dua saja mau disatukan itu sulit. Iya. Apalagi banyak. Tapi di atas agama, Coba ketika telah dikumandangkan komat. Berapapun banyak jamaah di dalam masjid. Itu sangat mudah disatukan hatinya. Untuk apa? Untuk berada di barisan sof. Pernah kita dapati orang berbaris sof. Mau sholat pukul-pukulan dulu. Baku parang dulu ndak ada. Lembut hati mereka. Lapang hati mereka. Di atas perkara. Perkara agama yang telah dimudahkan dengan mengikuti, dikumandangkan komat langsung berbaris, meluruskan berada di tempat sholatnya. Subhanallah, begitu juga Al-Quran. Bagian dari agama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Al-Quran ini mudah dari segala sisinya, sampai bacaannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad yassarnal qur'ana Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an sebagai dzikir. Dzikir maknanya luas, sebagai ilmu, sebagai pedoman, sebagai bimbingan, sebagai amalan ibadah. Fahal mimmudzakir maka, kenapa tidak menjadikan pelajaran Al-Quran ini? Padahal sudah mudah. Kita yakini Al-Quran mudah? Mudah atau tidak? Mudah ya. Yakini bersama. Sehingga ketika kita belajar nanti, masuk pembahasan inti, kita sudah berkeyakinan. Oh mudah ini. Tidak sulit. Karena ini Al-Quran. Allah sudah jamin kemudahan. Jadi kalau ada yang masih kesulitan harus diperbaiki keyakinannya lagi. Allah sudah mudahkan. Jadi kita mempelajari Al-Quran ini, insya Allah semuanya mudah. Dan kalau kita lihat pembahasan Tajwid ini, ya, yang mengantar kita mengantarkan kita untuk mudah membaca Al-Quran itu cuma ada tiga, ya kan? Kesimpulan dari belajar tajwid, pembahasan tajwid itu berapa? Tiga. Bukan 4 bukan 5 bukan 10 bukan 50 Cuman berapa? Tiga. Tangan satu saja masih sisa dua. Menunjukkan mu? mudah. Iya kan? Insya insyaallah mudah. Jadi dosa bingung dari pembahasannya karena Al-Quran ini adalah pembahasan yang yang mudah. ya Ini harus jadi apa namanya? Uh, sugesti dulu Al-Quran itu mudah iya. karena banyak orang yang belajar be pelajaran tajwid ini, pelajaran Al-Quran itu memang awalnya wah banyak, rame tapi belakangan-belakangan semakin ya patah semangat karena merasa susah merasa sulit, sebenarnya bukan merasa sulit atau susah pelajarannya tapi hatinya yang sudah apa? Sudah menurun keyakinan mudahnya itu Al Qur'an. Oke, difahami ya? Masuk pembahasan kedua tempat-tempat keluarnya huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf itu ada 17 makrot. Ini yang diambil.